Teman-teman, kita akan melihat penerapan navigation component pada bottom bar navigation seperti ini. Kemudian diterapkan juga untuk dialog seperti ini, dan juga drawer, ya, navigation drawer. Oke, okay. highlight pertemuan kali ini adalah kita akan melihat apa itu pop up to dan pop up to inclusive attributes kemudian kita juga mau melihat penerapan um, navigation component pada bottom bar navigation dialog dan navigation drawer uh, untuk uh, mengikuti tutorial yang akan diberikan pada pertemuan ini anda bisa melanjutkan dari project minggu lalu, oke? Okay? project week 2 kita mulai dengan uh, pop up to dan pop up to inclusive attributes oke? Okay? Nah, untuk menjelaskan apa sih uh, maksudnya pop up to dan pop up to inclusive, mungkin anda wondering ya di na uh, navigation graph ya. Kalau anda klik panahnya ini ada satu, sorry ada dua atribut ya pop up to dan pop up to inclusive. Nah ini maksudnya apa? Nah untuk menjelaskan lebih mudah saya akan start with example. Saya akan menjelaskan dengan contoh. Oke? Okay? Jadi misalkan seperti uh, minggu lalu kita punya dua fragment. Main dan Game, dimana dari Main bisa ke Game dan sebaliknya. Oke. Okay. Nah, uh, pada saat pertama kali app-nya dijalankan, maka yang muncul adalah Main Fragment duluan ya, karena Navigation Host-nya melihat bahwa Main Fragment ini dijadikan sebagai uh, Parentnya ya, dijadikan sebagai default uh, Fragment yang muncul. Sehingga di Back akan tersimpan Main Fragment ya, jadi hanya satu di sini. Kemudian apa yang terjadi jika di sebelumnya kita tekan tombol start ya. Yang akan me, menavigate ya. Uh, ke da, ke uh, game screen. Oke. Okay? Jadi navigate ke game screen. Yang terjadi adalah um, game fragmentnya diciptakan. Jadi ada main fragment. Kemudian ada game fragment. Seperti ini. Oke. Okay? Nah apa yang terjadi jika kita menekan tombol back. Yang programnya adalah navigate. Kembali ke main fragment ya. Ketika di, kita menekan ini. Maka yang terjadi adalah. Android akan menciptakan instance main fragment yang baru ya, main fragment yang baru. Jadi instance main fragment Anda ada dua nih, jadi yang awal dan yang baru di sini. Oke. Okay. Kemudian jika pada posisi ini saya tekan start lagi, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah game fragmentnya diciptakan kembali sehingga saya punya instance game fragments dengan kondisi seperti ini. Anda bisa lihat. Backstack saya urut dari bawah ke atas ada kedobelan uh, gitu ya, ada dua main dan game fragment. Dan ini akan berlaju terus terusan uh, jika anda sering back, forward, back, forward seperti itu. Nah, pop up tuh ya, pop up tuh itu adalah atribut yang digunakan untuk membuang isi uh, backstack hingga mencapai destination ya, fragment tujuan. Jadi saya kasih contoh yang berbeda di sini. Saya punya tiga fragment A, B, C dimana A bisa ke B, B bisa ke C dan C bisa ke A. Sepertinya ini sama seperti project ada yang anda buat ya. Jadi dari main ke game, dari game bisa ke result itu yang anda kerjakan di homework. Nah dari result itu ada satu tombol to back lagi ke main fragment. Nah sama seperti ini. Jadi bayangkan jika C ini bisa kembali ke A dengan menggunakan pop up to ya pop up to atribut ke A maka ketika kita menavigate dari fragment C menuju A maka uh, fragment C itu sendiri akan dibuang ya di pop up istilahnya di destroy dibuang dan dari backstack, kemudian dia akan mencari uh, fragment A. Nah, sepanjang perjalanan mencari fragment A tersebut maka fragment-fragment yang ada akan dibuangin semua. Jadi di sini di kasus ini Fragmen C-nya dibuang dari backstack, Fragmen B-nya dibuang dari backstack, hingga tiba mencapai fragment A. Nah stop, sampai di fragment A uh, selesai gitu ya. Jadi uh, fragment B dan C kebuang dari backstack sehingga posisi terakhir pemain ada di fragment A dengan satu-satunya fragment yang ada di backstack. Sehingga kalau kita go back ya, kita percet pencet uh, on back press maka harusnya tidak ada apapun di backstack. Maka harusnya apa yang terjadi, teman-teman keluar dari aplikasi, kecuali yang ini ya, kecuali kalau posisinya gini ya. Kalau ada pencet backnya, backnya harganya gitu, eh Android, maka dia akan ke sini, Anda pencet lagi, maka ke sini, ke sini baru bisa keluar begitu. Nah, itulah manfaat pop to pop up to ya. Nah, langsung aja kita coba, teman-teman, Anda uh, lihat, Anda buka grafnya mungkin. Um, saya tidak punya game result, tapi Anda bisa praktekkan ini untuk actionnya game, re game result. Kalau nggak salah, di sini ada satu fragment lagi, di mana game fragment bisa lari ke game result, dan game result bisa go back to uh, main. Ya. Jadi, Anda tinggal klik panahnya dari game result menuju main. Kalau saya, di sini saya contohkan um, panah dari game fragment menuju main fragment. Okay. Dari game fragment menuju main fragment, Anda lihat pop-up to-nya, Anda pilih tujuannya, yakni, Main fragment, oke. Okay. Dengan kata lain, programnya akan merumus, uh, apa remove isi backstack hingga menemukan yang namanya main fragment. Oke, okay. setelah Anda meng mengisi pop up, jangan lupa untuk mereview project. Oke, okay. balik lagi ke slide. Oke, okay. nah selanjutnya saya akan coba tes langsung ya, saya akan jalankan lewat emulator. Oke okay, teman-teman, kalau <coughs> punya saya hanya terdiri dua fragment aja, maka uh, efek dari pop-up 2-nya kurang terlihat ya. Kecuali anda punya anda yang sudah punya tiga fragment dari result menuju main fragment, akan kelihatan jelas ketika di back. Oke, okay. mari kita lihat ya, jadi uh, backstack saya ada main fragment ya, main fragment ini. Kemudian saya coba isi di sini. Oke, okay. jadi saya mengisi sesuatu state-nya untuk main fragment dari sini, lalu saya tekan start. Nah, uh, waktu saya tekan Start, maka di Back stack saya ada dua item ya, Main Fragment dan Game Screen. Nah, di posisi ini kalau anda tekan Back Soft Key atas atau tekan Back uh, Hard Key, maka tentu saja default behavior-nya adalah men-delete ya, merimuf dari Back Stack. Tapi kalau anda tekan yang ini, yang Back ini, yang kalau nggak salah programnya adalah Navigate, which is create a new Fragment gitu kan? Ya, Create a new fragment, maka behavior defaultnya adalah tidak meninggalkan uh, backstack ya. Jadi game screen ini akan tetap ada di backstack. Namun, karena saya sudah menambahkan pop up tuh, ya, maka harusnya layar game screen ini sudah tidak ada di dalam backstack. Oke, okay. waktu saya tekan back, maka uh, programnya akan menciptakan Fragment A ya, fragment ingat ya, saya navigate soalnya ya, navigate artinya dia menciptakan fragment A sama seperti contoh yang saya tunjukkan di slide. Sehingga backstack posisi saya sekarang ini ada dua objek, yakni main fragment yang awal dan main fragment yang baru ini. Jadi, main frontpage ada dua. Nah, pembuktiannya adalah kalau saya back, harusnya kita tidak kembali ke layar game screen, ya melainkan... Sama aja munculnya di main screen Tetapi di state yang awal yang saya nulis Andre ini, betul ya Nah, waktu saya back ini, maka Posisi backstack saya tersisa Satu item Yakni main fragment, oke okay? Nah, kalau saya tekan backstack Sekali lagi, maka uh, App-nya akan ke destroy Oke, okay? nah seperti itu uh, Mungkin Anda akan lebih jelas atau Lebih merasakan kalau punya lebih dari satu fragment Ya, yeah? silahkan dicoba Oke, okay, baik teman-teman uh, saya akan balik ke slide nah kemudian apa itu pop up to inclusive, inclusive seperti anda lihat tadi uh, waktu saya navigit kembali ke main fragment maka dia menciptakan itulah default behaviornya ya menciptakan fragment main sehingga fragment mainnya ada dua anda bisa menghilangkan atau merubah default behavior, behavior ini dengan cara menambahkan pop up to inclusive as true maksudnya apa Ya, ceritanya sama nih ya CKA e, sama seperti pop up tuh dia akan menghilangkan e, posisi backstack yang ada sampai mencapai tujuan. Tetapi bedanya di pop up to inclusive ini tujuannya pun akan di destroy. Gitu ya fragment A tujuannya itu akan di destroy. Gitu. Nah sehingga CBA hilang semua ke destroy kosong nih backstacknya ya. Tapi ingat karena saya fungsinya adalah navigate, ya artinya dia menciptakan fragment sehingga pada saat sampai tujuan dia akan menciptakan fragment A yang baru. Oke, kita akan coba langsung anda kembali ke ini ya, ke navigation graph uh, di arrow kembali ke main fragment, ya pop up to nya main fragment ini um, bug ya teman-teman ya. Jadi walaupun saya klik sudah saya beri nilai tetap aja hilang gitu ya kemudian ini saya set sebagai true, centang true, oke okay. um, kalau mau anda bisa pastikan di code xml nya di bagian action ini ya, action back, back to main fragment, ini anda bisa baca sendiri ya, pop up to nya ada dan pop up to inclusive nya ada cuman bug nya kalau di, di sini ya hilang <laughs> gitu ya dari home bug nya semoga di versi android studio selanjutnya benerin, oke okay. kemudian saya akan coba play oke, okay, teman-teman sudah jalan tanpa error, Di sini saya akan uh, isikan dulu ya misalkan saya isi nama ingat ya, di backstack awalnya hanya satu item, yakni main fragment saya tekan start maka muncul game fragment Ya, di backstack saya sekarang ada dua main dan uh, game nah, karena ada pop up to inclusive saya set sebagai true maka kalau saya tekan back ini, maka fragment-fragment uh, yang ada di backstack ini akan dihapus semua, hingga mencapai target, Ter, uh, yakni main fragment. Termasuk main fragmentnya juga dihapus. Nah, karena saya tekan back ini artinya navigate, dia menciptakan main fragment yang baru. Oke, okay, kita coba ya. Saya tekan back, nah, muncullah main fragment baru, dan posisi backstack saya cuman satu item, yakni main fragment. Sehingga kalau saya pencet back, back hard, in Android ini, maka karena cuma cuman ada satu ya, ada satu item di dalam backstack, apa yang terjadi? Keluarlah dari aplikasi, gitu ya. Oke, okay. kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan dengan bottom bar with navigation component. Oke, okay. apa itu bottom bar? Anda sudah dapatkan informasi atau materi ini di mata kuliah native atau penir, uh, di mana kita punya sekumpulan uh, menu yang diletakkan di bottom ya, bagian area bawah dan menurut aturan material design tidak boleh lebih dari 5 item dan tidak boleh kurang dari 3 item ya jadi di tutorial kali ini kita akan bikin 3 menu ya 3 item kemudian kita beri icon ke home, ke history, dan profile nah, eh, pada mata kuliah native sebelumnya Anda harus menyiapkan 3 hal untuk membuat bottom bar navigation ini bisa bekerja dengan baik pertama, Anda harus punya view pager untuk mengatur kontennya, oke, okay. termasuk bisa di swipe kiri kanan, kemudian Anda harus memiliki bottom bar, of course, kemudian Anda harus menuliskan program Kotlin yang akan menghandle secara manual navigasi-navigasi yang diciptakan ketika kita mengklik menu-menu tersebut, termasuk mengganti posisi view pager sesuai dengan klik menu yang diklik, dan termasuk juga mengupdate bottom bar sesuai view pager yang kita swipe, ya, jadi ada dua hal. Nah, kita akan lihat berapa mudahnya mengintegrasikan navigation komponen untuk bottom bar navigations. Oke, okay. pertama-tama kita butuh tiga icon, ya. uh, icon home, icon list, dan person. Langsung saja, teman-teman, uh, membuat icon dengan cepat di Android Studio adalah melakukan ini ya, klik kanan rest, kemudian pilih new, vector asset. Oke, okay. kita klik clip art, di sini akan menampilkan uh, Icon bawaannya Android, saya search aja Home, oke. Okay, next dan finish. Lakukan lagi new vector aset. Carilah history atau list ya, bukan history. Udah cari uh, yang Anda suka, misalkan yang ini. Oke, okay, next dan finish terakhir. Untuk faktor uh, asetnya, profile ya. Profile saya akan cari person. Oke, okay. person next dan. Finish. Oke, okay, sekarang saya punya 3 icon yang saya pakai ya, dimana nanti kita akan buat menu-menu yang akan mengarah, kalau diklik akan mengarah ke main, ke history dan ke profile. History dan profile ini baru, teman-teman, ya. Kita belum punya dan kita akan buat sebentar lagi. Oke, okay, langsung aja kita buat dua fragment, history dan profile, ya. Uh, klik kanan, new di package ya nih package name. New fragment, Black, oke, okay. beri nama uh, history fragment pencet finish. Oke, okay. lakukan clean up code seperti yang Anda lakukan minggu lalu. Ya, kita tidak perlu ini semua karena apa? Karena uh, semuanya akan dihandle oleh navigation component. Jadi, tidak perlu apa namanya fragment support, man support manager kosongan seperti ini, kemudian lakukan yang sama untuk uh, saya klik kanan new fragment blank pilih profile file frag, profile fragment oke okay. finish, lakukan hal yang sama teman -teman. clean up code nya clean up kelas uh, dan on create nya sisakan on grid view uh, tentu saja komponen objeknya dihapus Right. Nah, uh, saya tidak berencana untuk membuat fragment ini bekerja seperti uh, ini ya, seperti sungguhannya ya jadi saya hanya ingin uh, hanya sekedar ingin menampilkan sesuatu saja menampilkan label untuk memberikan indikator indikasi bahwa kita sedang mengakses halaman profile kita sedang mengakses halaman history jadi hanya menampilkan label saja Oke, okay. pada kenyataannya memang kalau mau dibuat sungguhan ya, harusnya halaman profile itu berisi form, tempat Anda mengupdate data diri Anda, uh, apa namanya, uh, username, password, dan sebagainya. Jadi ini adalah fragment profile, saya masukkan question out saya masukkan text view, letakkan text view di tengah persis sehingga ada apa ini? Ada garis bantu, plus lalu Anda bisa tekan magic one di sini, untuk auto constrainkan ke tengah seperti yang anda lihat di sini. hapus teksnya ganti profile. kemudian supaya kelihatan jelas. saya buat saya besarin teksnya seperti ini. oke okay. lakukan hal yang sama untuk history. ya. hapus text view default yang ada di sini. oke okay. kemudian carilah constrain, drag and drop masuk kemudian text view nya udah drag ke tengah persis Magic wandnya di klik, diganti history. Oke, okay. okay, history enter, lalu seperti tadi, boot, dan 24 SP. Save ya, jadi kita punya fragment yang baru. Nih, dua ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita mau membuat bottom menu resource. Ya, ingat ya. Uh, semoga Anda masih ingat di materi natif bahwa bottom bar navigation seharus diasosiasikan diasosiasi, dengan bottom menu resource. ya. Jadi kita ciptakan bottom menu resource, bentuknya XML, lalu kita attachkan ke bottom bar sehingga menunya bisa nongol. gitu ya Caranya mudah sekali ya, Anda tinggal mengklik di rest folder, new, android resource file, kemudian Anda beri nama yang benar, yang spas bottom menu gitu ya kemudian value-nya adalah menu oke, okay. pencet tombol oke okay dan ya, muncul seperti ini oke, okay, sebelum saya lanjutkan saya mau memberikan tips ya teman-teman, kalau dulu saya sempat bilang bahwa sebaiknya Anda jangan matikan emulator ya jadi ketika kuliah dimulai, emulatornya dijalankan dan jangan pernah dimatikan karena uh, hidupnya lama begitu ya, nah uh, ternyata teman-teman, emulator ini sangat berat sekali, terutama emulator untuk OS yang baru-baru ini buret banget, ya. Anda akan merasakan dampaknya setelah beberapa menit menggunakan Android Studio. ya Setengah jam, gitu ya. 10 menit sampai setengah jam. Itu kerasa. Jadi, semua bagian dari Android Studio-nya akan nge gitu ya. Buat ngoding juga nge-lag, nge apalagi ini ya, nge-drawing-nge-drawing nge ini di layar nge-lag. Itu karena biang keroknya adalah emulator yang sedang berjalan. Oke, okay. jadi, menurut saya, ya, saya sudah mempraktekan, Ketika anda ngetes program, ya jalankan emulatornya dulu, play gitu ya, beres, matikan emulatornya. Sudah beres, gitu ya. Nah, lupa, mungkin anda bertanya lho kan, nanti hidupnya lagi lama, nggak uh, apa, apa bukan nggak apa apa sih sebenarnya kan uh, yang baru-baru ini sudah dan ada ada fitur namanya saving state ya. Saya nggak tahu di mana itu settingannya, tapi yang pasti, yang pasti. Uh, Emulator Anda akan disimpan state-nya, ya, kondisi terakhirnya. Termasuk aplikasi yang terbuka, e, memorinya bagaimana, itu disimpan state-nya. Sehingga kalau di continue, itu akan lebih cepat. Oke, okay? jadi itu ya, teman-teman. Pakai e, seperlunya. Jadi, dijalankan sekali, matikan. Jalankan sekali, beres, matikan, begitu. Supaya Anda tidak tersiksa waktu e, mengerjakan sesuatu di Android Studio. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan ini, membuat menu. Langsung aja, berarti saya sudah katakan saya akan bikin tiga menu, menu itemnya drag and drop tiga kali. Satu, yang pertama adalah uh, judulnya ya, home. Oke, okay. id-nya adalah item home. icon adalah tentu saja rumah. Show as actions, ini Anda pilih always, artinya dia akan selalu ditampakkan seperti icon, uh, wujud icon-nya, oke. Okay. Kemudian, klik item yang kedua. Di sini, ID-nya adalah item history. Title-nya adalah history. icon nya adalah history. list ya. Kemudian, sukses section-nya always. Why yang ketiga adalah item uh, profile, dan title-nya adalah profile, ikonnya tentu saja person serta show as actionnya always oke, okay. nah saya rasa ini cukup ya ini uh, baca di slide juga bisa ya, kemudian berikutnya adalah menambahkan bottom navigation di activity Anda, jadi um, semuanya berawal, berawal atau bermuara di Activity Anda, Activity Main XML Anda, semoga Anda masih ingat ya, materi minggu lalu. Jadi di di Activity Main XML ini ada host ya, host fragment yang dikonekkan ke Navigation Graph dan dia bisa diinitialize untuk Navigation controller Oke, okay, jadi ini penting banget uh, uh, di sini ya. Nah uh, di layar ini juga saya ingin memberikan atau memasukkan yang namanya button. Navigation View, anda cari ya, bottom Navigation View, drag and drop ke layar, drag and drop ke layar, oke. Okay. Nah, uh, diberi nama dulu, uh, bottom bottom nav, oke, okay. bottom nav refactor, kemudian selanjutnya anda uh, assign menunya, carilah uh, atribut uh, menu, teman-teman menu, pilih yang bottom menu yang Anda sudah buat, klik OK, maka Anda akan lihat tiga menu nongol di sini. oke? Okay. Kemudian karena terlalu besar dan menutupi layar, maka height Anda set sebagai web content. Okay ya. Dan karena harusnya bottom bar itu lokasinya di bawah, maka harusnya di constraint di bawah. Anda drag ke bawah. Drag ke kiri, track ke kanan, ya pakai ini juga bisa dengan margin 0 oke? Okay. Inilah bottom nav-nya, sudah jadi, tinggal langkah selanjutnya adalah uh, ini ya, mengedit navigation graph, ya ingat ya, navigation graph kita belum meng, belum memuat uh, dua destination yang baru, yakni history dan profile, oke? Okay. Langsung aja anda buka navigation graphnya yang diberi nama Game Navigation. XML. Kemudian saya akan tambahkan destination baru di sini, yakni fragment story dan fragment profile. Oke, okay. di sini ya. Nah, story fragment dan profile. Kemudian um, untuk ya ini penting ya, bagian ini penting ya. Untuk menciptakan automatic connection gitu ya, supaya navigation controlnya langsung ngerti. Uh, membuat linknya, maka Anda harus menyamakan ID antara ID di menu resource dengan ID di destination navigation graph. Maksudnya gimana sih, gitu ya? Jadi um, coba Anda buka button menu XML. Di sini kan ada ID-nya item history nih, contoh satu ya. ID-nya adalah item history. Item history ini langsung berasosiasi dengan destination history fragment, betul ya. Nah, jadi kalau historinya uh, diklik, maka yang kebuka adalah history fragment. Untuk membuat koneksinya, maka ID-nya harus disamain. Anda lihat ya, ini ID-nya adalah item history, maka di game navigation saya akan uh, mengedit ID di sini, agar sama, yakni item history, sama dengan yang button menu, enter refactor, nanti Android Studio-nya akan memberitahukan problem, detected gitu ya, bahwa, eh, kamu sudah punya ID item history loh gitu ya, uh, biarkan ya, tinggal di continue aja emang sengaja kita samain, oke okay? jadi item history ini akan terkoneksi dengan bottom menu yang ini gitu ya, nah lakukan hal yang sama untuk profile fragment, which is item profile refactor continue dan yang pasti, main fragment ini di bawah menu diberi nama item home, sehingga yang di main fragment kita harus edit juga item home, refactor, continue, oke, okay. item home, item profile, dan item history. Nah, seperti itu. Kemudian, um, tidak perlu menggambar action arrow, ya. Kalau yang sebelumnya kita gambar. Action panah gitu ya, dari fragment A menuju fragment B. Ini disini tidak perlu. Kenapa? Karena uh, dua fragment ini, history dan profile, ini kita uh, gunakan untuk bottom bar ya, artinya di bottom bar sendiri user tidak dibatasi mau kemana ya. Jadi dia bisa ke history dulu, bisa ke profile dulu, atau sebaliknya. Jadi tidak ada specific flow order, tidak ada aturan uh, navigasi, sehingga di, kita tidak menambahkan. Uh, uh, apa namanya error pengecualian jika memang di uh, fragment ini ada tombol atau ada sesuatu yang diklik di trigger akan navigate ke profile ya monggo silahkan dibuat panahnya begitu ya oke okay. teman-teman langkah terakhir final step adalah menciptakan connections antara bottom nav dengan nav controller ingat ya lebih tepatnya bukan koneksi tapi Uh, membiarkan nav controller untuk menghandle button bar, gitu ya. Nah, ke, bukalah ke uh, ini ya, bukalah main activity, di ada nav controller di sana. Di sini Anda akses button nav yang uh, button bar navigation yang ada di main activity. .setup with nav controller, nav controller, oke, okay? seperti itu beres, nah silakan dicoba, saya akan laku, uh, play, sekali lagi ingat ya saya tidak punya emulator yang working, jadi anda bisa langsung play atau jalankan emulatornya dulu kalau sudah dimatikan lagi ya supaya uh, apa namanya, tidak berdampak ke pekerjaan Android Studio anda oke okay, baik sudah kelihatan di layar dan ada bottom yang muncul, kalau saya klik history maka yang ke -load adalah history profile yang ke -load home, balik lagi ke awal, dan seterusnya yang lupa saya ubah adalah labelnya ya, Di sini masih menggunakan label yang uh, ini oke, okay. uh, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya kita akan melihat penerapan uh, navigation component untuk membuat dialog dialog merupakan semacam UI ya UI model yang muncul di layar namun tidak biasanya tidak memenuhi satu layar ya Kemudian, uh, waktu Anda belajar dialog di matakulai native, Anda bis, biasanya menggunakan alert dialog builder atau menggunakan custom fragment. Apabila dialognya uh, UI-nya cukup beraneka ragam seperti ini. Nah, di tutorial berikut ini kita akan melihat betapa mudahnya meng, meng, menggunakan navigation component untuk men-trigger dialog, serta uh, dialog yang akan kita, yang akan saya tunjukkan adalah Uh, bottom sheet dialog ya, mungkin ini belum pernah diberikan di mata kuliah natif. Oke, okay, uh, langsung aja, pertama-tama, kita ciptakan dialog fragment, Anda buka package, klik kanan new uh, fragment blank, as usual, kemudian kita isikan namanya option fragment, oke, okay. option fragment, finish, lakukan clean up, seperti biasanya, oke, hapus komponennya. Saya hapus. udah, nah, ingat, ini masih fragment biasa. Kita replace menjadi dialog fragment dengan cara mengganti extensionnya menjadi bottom sheet dialog fragment. Ya, bottom sheet dialog fragment. Apa sih bottom sheet dialog fragment? Tetap si dialog fragment hanyalah model dialog yang muncul dari bawah layar ke tengah. Seperti itu. ya Ada animasinya. Oke. Okay. Nah, kemudian Anda bebas mendesain UI-nya. Gitu ya. Uh, Di sini saya akan uh, bikin UI-nya dulu. Oke. Okay. Kalau layout, drag and drop, masukkan. Saya akan zoom in sedikit. Oke. Okay, um, saya punya text view cantor ke kiri, cantor di atas juga 32 DP 32 DP untuk marginnya di sini adalah level. Oke. Okay. Ini dialog untuk uh, mengedit konfigurasi sebelum game dimulai ya. Gitu kurang lebih teman-teman ceritanya. Oke, okay, level. Kemudian kalau Anda lihat di layar ini semacam spinner atau combo box ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan spinner. Saya menggunakan auto-complete text view atau text input layout. Anda bisa cari bendanya itu di sini, ya, text input layout. Um, ini adalah benda atau widgetnya punyanya material design. Seperti saya pernah sempat cerita di semester lalu, ya, di mata kuliah native, bahwa material design tidak menyediakan spinner, ya. Jadi, kalinya mesti pakai, ya ini, uh, text input layout, ya. Text input layout, tapi yang menggunakan auto-complete, gitu kan nah, kemudian um, ingat ya, text input layout ini punya anak di dalamnya oke, okay. yakni edit text biasa, nah ini saya hapus anaknya, delete, kemudian saya isi dengan auto-complete text view, nah auto-complete text view ini, uh, behaviornya sama kayak combo box, ada kayak drop nya tapi bisa diedit begitu ya, bedanya nah teman-teman, supaya bentuknya bagus, maka kita perlu mengubah stylenya dari text input layout diklik aja, anda cari style style main, uh, attribute, ketik aja expose ya. um, material komponen text input layout outline box expose drop down menu enter. nah jadinya kayak gini kan oke, okay. walau mau di full width kan, anda bisa ganti menjadi match parent oops sekeliru, eh, with ya, maaf. Nah begini ya, oke okay, sip selanjutnya adalah saya mau copy ini, saya mau paste, oke okay, saya akan drag ke bawah under ini, oke okay. ya, beri nama uh, matematik operations. Oke, okay, kemudian di sini kita mau menaruh checkbox. Sekali lagi teman-teman, ini saya tidak berniat mem, ini ya, tidak berencana, bukan berniat, tidak berencana mem, membuat semuanya working, ya. Misalnya ini hanya testing aja. Jadi ini adalah edition. Penjumlahan. Control C, Control V. Subtraction Yep Then Multiplication Multiplication Alright right Oke okay. Okay, nah, kemudian uh, salah satu checkbox harus di-attach ke bawah sehingga Anda lihat agak aneh seperti ini, jangan khawatir. Uh, ingat ya, karena dialog itu tidak full screen ya, terutama yang bottom bar, tidak fullscreen, jadi jangan bikin yang full fullscreen. Kira-kira uh, ya segini ya, cukup tingginya. Nah, setelah Anda atas ke bawah, dikasih distance 32 tp misalkan ya, di bawah. Lalu yang dilakukan adalah untuk constrain layoutnya Anda ganti height menjadi wrap content. Sehingga constrain layout akan mengecil seperti ini ya. Ini kurang lebih ukuran tinggi dialog yang ditampilkan, kurang lebih segini tingginya. Oke. Okay. Seperti itu ya teman-teman dialognya. Lalu langkah berikutnya tentu saja adalah mengupdate navigation graph di mana sekarang item home atau main fragment punya akses untuk menjalankan dialog option fragment. Oke, okay. langsung aja teman-teman bukalah uh, ini game notifications. Oke, okay. sini, ups ya masih peraturan. Saya tambahkan uh, fragment options. Oke, okay. fragment option. Nah, ini dia. Lalu saya akan kasih panah panah dari sini dari item home atau main fragment menuju option fragment gitu ya. Jadi ada suatu panah. Oke, okay, panahnya langsung aja di rename menjadi ID-nya ya, action option fragment. Refactor. Oke, okay, beres. Tidak perlu membuat panah kembali ke item home ya, karena pada prinsipnya dialog itu bisa nutup sendiri ya, selama Anda ngeklik di luar bodinya gitu ya, nutup sendiri jadi saya tidak bikin panah sebaliknya ya. oke, sudah beres um, nah, untuk men dialog ini kita perlu sesuatu, ya, Di disini simple-simple saja, saya nambahkan options button, bukalah ini ya, um, home fragment atau main fragment main fragment ya, fragment main seperti ini kita akan tambahkan satu tombol baru, oke okay, ini. Nah kemudian saya beri options, beri nama options atau option. Nah e, menurut aturan material design e, warna tombol ini punya maksud gitu ya. Kalau anda punya tombol yang full color kayak begini itu artinya e, tombol utama. Ya, priority number one. Uh, kalau ada dua priority seperti ini, nanti user bingung, gitu ya. Enggak, enggak bagus gitu ya secara UX-nya. Jadi uh, untuk tombol option ini, ini secondary button, ya, enggak terlalu penting gitu ya, enggak sepenting start. Maka kita harus ubah stylenya. Oke, okay. Anda klik uh, style, cari style, maksud saya, cari uh, menu style, atribut style. Kemudian Anda ganti menjadi uh, text button, ya carilah yang material komponen, button text button, enter Di wujudnya berubah jadi kayak teks biasa seperti itu oke, jangan lupa diberi id btn option enter, refactor oke, sudah Langkah berikutnya adalah men-trigger the dialog, tapi sepertinya saya harus mem gitu ya, teman-teman ya, mem-build agar Uh, Actions, directionnya, uh, nya diciptakan oleh save argument ya. jadi kita tunggu sebentar oke okay, sudah selesai build nya kemudian kita akan men-trigger dialog nya uh, di halaman ini ya main fragment anda buka kembali um, main fragment oke okay. untuk men-trigger dialog tidak jauh berbeda dengan ini ya sama persis malahan ya dengan navigate action. Jadi langsung aja btn option.set on click listener navigation.find of controller type like, uh, it ya. Kemudian kita navigate ke suatu action ya. action adalah main fragment direction. Dot, harusnya ada nih ya. action option fragment ya sudah menongol ya di sini action option fragment kemudian anda ketik action di sini. Nah, sama ya, nggak jauh beda. Oke, langsung aja, teman-teman, saya akan play. Oke, um, jalan ya nih, teman-teman ya. Kemudian kita coba cek, tekan option, maka nongol lah bottom sheetnya. Kalau anda klik di luar tempat, maka dia akan menghilang, ya. Klik lagi, dia nongol lagi. Oke, ini checkboxnya. Kemudian ini adalah box-nya teman-teman. Ini um, Pertanyaannya adalah gimana cara ngisinya gitu kan. Nah nanti uh, di lain kesempatan akan saya tunjukkan caranya. Tapi prinsipnya sama kayak Anda ngisi spinner. Anda harus punya adapter ya. Di array of string atau array of object atau array of apapun. Kemudian Anda perlu bikin um, apa namanya itu layout. Untuk menciptakan masing-masing item ya. Untuk merender masing-masing item kalau ini diklik. Jadi kalau itu sudah siap. Kalau ini diklik nanti nongol nongol semacam UI, menampilkan list-list item yang bisa anda pilih, ya. Tapi masalahnya ini auto complete ini bisa diedit teman-teman ya, bisa diketik. Jadi keyboardnya nongol, gitu ya. Ngakalinya biasanya sih kita, ya, saya, yang saya pernah saya, saya baca itu kita disable edit teksnya. Oke, okay. gitu, teman-teman. Untuk uh, dialog sangat mudah sekali, anda bisa coba dialog yang lain. Oke okay, berikutnya kita akan lanjut ke tutorial terakhir. Oke okay. bagian yang terakhir ada Drawer ya dengan Navigation Component ya. Drawer itu adalah menu yang tersembunyi di sebelah kiri yang biasanya kita lakukan swipe atau tekan hamburger uh, icon di sini untuk menampilkan menunya. Nah uh, di mata kuliah natif Anda wajib untuk uh, ini ya membuat beberapa hal ya. dulunya ya Anda harus buat Drawernya buat uh, navigation header gitu ya kemudian Anda harus me mengatur sendiri menampilkan sendiri icon ini ya icon menu atas dan ini cukup repotkan serta Anda harus menghandle navigasi masing-masing nah bagaimana caranya uh, menggunakan drawer dengan navigation component uh, pertama-tama Anda harus mengubah sedikit layoutnya activity Anda ya terutama main activity Supaya bisa mengakomodasi drawer, oke. Okay. Jadi, langsung aja, bukalah activity main XML. Oke, okay. di mana activity main XML Anda punya host fragment dan bottom bar. Oke, okay. bottom bar di bawah host fragment di sini. Nah, kita harus me-wrap ya, merep closer layout ini semuanya uh, ke dalam yang namanya drawer layout. Caranya bagaimana? Uh, sayangnya, kalau Anda search drawer layout. Anda tidak akan menemukan di sini, jadi kita tidak bisa main drag and drop. Mau gak mau, kita harus masuk ke code di sini untuk melihat code XML-nya, dan klik "Oke". Okay, tolong di ini aja ya, ditutup dulu uh, di "Enclose" Android-nya, ketik "drawer layout" ya, tutup "K". Nah, uh, si Android Coaster Layout" ini Anda cut, masukkan di dalamnya seperti ini oke okay. seperti ini ya jadi dia di web sama drawer layout nah ini error karena ada beberapa hal yang harus per perlu ditambahkan yang pertama-tama adalah karena constraint Layout-nya ini sudah tidak menjadi parent lagi ya kita harus memasangkan XMLNS ini ini adalah kayak tag wajib yang harus nongol di parent layout ya karena constraint-nya bukan parent lagi maka kita pindahkan ya anda cut Oke, okay, cemplungin ke si drawer layout seperti ini. Kemudian ada um, atribut wajib yakni uh, layout with, wajib ini ya, match parent. Ada lagi android.layout_height, ini wajib juga match parent. Ya. Kemudian saya tambahkan aja fit system windows true. Kemudian satu lagi yang penting banget adalah ID-nya, teman-teman ya. ID agar dia bisa dikenali dipanggil lewat program. Kita kasih ID namanya dialog draw Eh sorry, dialog uh, drawer layout. Gitu ya. Nah, drawer layout. That's it. Coba anda balik lagi ke design, maka secara tampilan tidak berubah, tapi yang berubah adalah perannya adalah drawer layout dan punya anak constraint layout satu. Gitu ya. Lanjut teman-teman. Navigation View, ya. Jadi Navigation View ini adalah uh, UI atau widget yang gunanya adalah untuk menampilkan menu-menu. Hampir sama fungsinya seperti Bottom Nav. Bedanya adalah kalau Bottom Nav itu horizontal, menunya dipajang. Kalau Nav View, Navigation View dia macamnya menampilkan atau merender menu menunya secara vertikal. Oke, okay. langsung aja Anda cari namanya Navigation View ya navigation view di sini drag and drop ke layar oh jangan jangan jangan layar tapi ke drawer layout nah ini yang penting oke okay. navigation view harus diletakkan di bawah sendiri di layout kalian kalau nggak dia agak bakal jalan tapi tidak boleh di dalam constraint ya jadi bukan anggota constraint layout ya jadi dia anggotanya drawer layout eh, sederajat lah ya bisa dibilang sederajat dengan constraint layout Uh, tapi diletakkan di bawah. Oke. Okay. Uh, untuk itu cara yang tercepat adalah Anda mendrag constraint layout-nya ke atas. Ya, yeah, that's it. Oke. Okay. Jadi constraint layout baru navigation view. Dan ingat navigation view bukan anaknya constraint layout. Oke. Okay. Nah, beberapa ID yang, eh, sorry, beberapa atribut yang perlu diedit di navigation view. Pertama adalah ID-nya adalah nav view. Enter. Yang kedua adalah layout gravity, sama dengan start, supaya um, apa namanya navigation view-nya itu tidak nongol duluan. Ya, ini kan nongol ya, ya, sehingga nutupi layar kita. Jadi kita sembunyikan di bagian kiri layar dengan menambahkan layout gravity start. Oke, okay, tapi itu nanti dulu saya mau ini ya, nambahkan menu, uh, width-nya content, oke, okay, kemudian match parent head-nya, kemudian menunya. nya nah, untuk menunya uh, Navigation View Anda boleh bikin sendiri, ya, bikin sendiri artinya Anda harus ngecreate resource baru di sini di Folder Menu atau gunakan yang sudah ada. Oke, okay. saya akan memakai menu uh, yang sama dengan button menu, jadi saya tidak membuat baru. Langsung aja Anda cari atribut menu sama seperti uh, button bar, kemudian diklik. Klik bottom menu, that's it. Maka nanti nongol tiga menu di sini. Sama persis dengan punyanya nyabat Oke, okay. tapi tidak menutup kemungkinan Anda mau bikin baru. Silahkan, ya. Kemudian, seperti saya katakan tadi, ini kita harus menunjukkan ke sebelah kiri layar. Tidak bisa dicari, ya. Anda cari lihat gravity, nggak bisa. Anda harus masuk ke XML code-nya. Cari Carilah navigation view. Tambahkan Android layout gravity equals start oke, okay, sudah anda balik ke desain, maka that's it navigation view nya menghilang ke kiri layar dan siap untuk di trigger ditampilkan ketika kita klik hamburger icon oke okay, um, establish connection artinya kita uh, setting up navigation controller agar menghandle si drawer ini bukalah main activity oke okay. di sini ya teman-teman pertama adalah um, untuk action barnya ya untuk ngatur icon yang muncul di ujung kiri atas leader itu back ya icon back atau hamburger icon ya jadi otomatis dibuatkan sama android jadi anda tidak usah bikin manual tidak usah nyari icon hamburger tadi drawer asset tidak usah sudah dihandlekan oleh nav controller dengan baik untuk anda, ya. Kuncinya adalah di bagian ini, setup action bar window controller. Ini ada parameter ketiga yang bisa dinulkan, ya. Nah, parameter ketiga ini adalah dia tanya punya drawer enggak gitu ya. Oke, okay, kita punya drawer, kita isi dengan drawer layout, yakni id, nama id dari uh, ini, drawer layout kita, oke. Okay. Jadi sekarang ngasih tahu si Android bahwa aku punya drawer, drawer ya, main activity-nya sudah punya drawer. Jadi yang ditampilkan di ujung kiri atas bisa jadi hamburger icon atau tombol back. Kalau memang back stack Anda uh, bukan berada di top top fragment ya, nanti muncul back. Oke, okay. ada dua yang harus di setup. Selain men-setup drawer layout, Anda harus men-setup yang namanya nav view. Oke? Okay. Navigation UI setup action sorry setup uh, with nav controller nav controller comma nav view oke okay. kebalik maaf ya kebalik nav viewnya duluan parameter nama baru nav controller oke okay, ini artinya adalah kita men set kan, si navigation view apa itu, yang ini teman-teman, ya, navigation view ini kita uh, setupkan agar di handle oleh navigation controller, oke okay. kita tahu beres lah, kita serahkan semuanya ke navigation controller kemudian uh, langkah berikutnya uh, bagian yang terakhir, kita mengupdate sedikit perubahan untuk on support navigate up, oke, okay. kalau biasanya um, on support navigate up uh, di sini defaultnya nya drawer layout-nya kita set 0. Artinya, tombolnya back button di ujung kiri atas, kalau diklik, itu selalu fungsinya adalah back. Go back to preview screen. Maaf, bukan go back preview screen. Go back to previous stack, ya. Di sini, karena ada drawer layout, maka kita sematkan drawer layout-nya. Perubahannya apa, teman-teman? Kalau di back stack-nya, sudah nggak ada lagi, ya nggak ada item lagi, kecuali Main activity ini, atau parent atau rootnya, maka icon-nya berubah menjadi hamburger. Oke, okay. tapi kalau ada item di backpack-nya, maka bukan main activity gitu kan, maka tampilkan ini. Apa namanya default-nya, which is support on support up. Ya, artinya uh, sub fungsi ini bisa meritengkan dua hal. Hamburger icon atau back button, tergantung isi backstack kalian. Oke, langsung aja kita coba, teman-teman. Kita akan play di sini. Oke, mari kita lihat. Uh, Nongolah ini ya, karena ini backstacknya adalah main fragment. Nongolah ini uh, hamburger. Kita klik uh, muncul ini ya, muncul apa namanya drawernya. Anda bisa swipe juga sih. Kemudian kita klik history, muncullah history. Kita klik profile, kamu muncullah profile ya. Jadi uh, ininya behavior-nya sama dengan uh, apa uh, button bar ya, sama persis. Karena apa kita menggunakan button bar? Kuncinya juga sama, teman-teman. Agar ini bekerja dengan baik, maka sekali lagi saya katakan, nama ID di menu resource file, menu resource-nya harus sama dengan nama. ID destination yang anda buat di navigation graph disamakan ID-nya supaya matching gitu ya. Sorry, load sorry. Klik profile, click profile. Dan anda lihat ya betapa uh, mudahnya navigation component ini. Bahkan navigation component ini juga menghandle button mana yang aktif. Lihat ya profilnya warnanya jadi ungu gitu kan? Seperti itu teman-teman. Oke? Okay. Ya seperti itu. Oke okay, baik. Uh, ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya pertemuan kita. Eh uh, silakan navigation component bagi macam UI dari project Anda ya nantinya ya. Jadi Anda bisa uh, menggunakan navigation component yang jauh lebih simple, lebih sederhana daripada mengatur semuanya itu secara manual. Oke. Okay?